Bimbel si kurcaci Ia senang mengajar anak-anak tentang warna Namun sudah lama ia tidak memiliki murid Ia akan senang sekali mengajarimu tentang warna Ini adalah warna hijau Benda-benda ini juga hijau Ayo warnai Timun hijau Pohon cemara hijau. Katak hijau. Ketuk benda hijau untuk mewarnainya. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Katak hijau. Ini adalah warna merah. Benda-benda ini juga merah. Ayo warnai. Hati merah. Stroberi merah. Tomat merah. Ketuk benda merah untuk mewarnainya. Tomat merah. Ini adalah warna biru. Benda-benda ini juga biru. Ayo warnai. Burung merah biru. Beri biru. Ombang biru. Ketuk benda biru untuk mewarnainya. Kamu melakukannya. Ombang biru. Terima kasih sudah like and subscribe.